Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya berserta Menir Otomotif. Sebelumnya kita mau ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Yang Maha Kuasa dan segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Oke, okay, silakan menir Oke, okay. ini udah lama saya Bang Diti, gitu, nggak ya. nge-vlog Disitu nggak ngopi hidung nggak <laughs> Pak? Nggak, karena bulan puasa saya nggak ngopi hidung nih. Ya. Jadi pecah-pecah bibir Pecah-pecah bibir <laughs> gitu, ya. jadi, bang, jadi kita hari ini, apa yang kita vlog? Nih? Kita ada vlog untuk R3 Untuk R3 kita, kemarin kan DP 20 juta inir ya? Iya, kita betul. turunin harganya DP 15 juta angsuran sekitar 3,150. Oh, betul, DP, DP 15. Oh. DP 15. juta angsuran 3150 dikali 47 bulan R3GX. Betul. 15. Betul. Lola untuk ya. betul, untuk DP angsu apa? Untuk DP 25, uh -huh. angsurannya sekitar 27-an. 2,7-an dikali empat puluh bulan itu 2,7-an ya. Iya. Ada komanya karena itu haknya prerogatif finalis. sih dua puluh Gitu ya puluh tiga, lima puluh tiga, lima puluh tiga, lima puluh tiga, Family puluh tiga, XE Family ya Ini puluh tiga, lima puluh tiga, lima Cuman lecet-lecet dikit aja, lecet-lecet pemakaian. pemakaian, tapi kita akan rekondisi. Kita rapihin, insya Allah, mobilnya rekomendasi buat saudara-saudara. Kita jual di angka open price, open price 8 8 8. 80 Nego 80 nego. 80 nego untuk ya. paket kreditnya nih. untuk paket kreditnya kita sediakan di DP 15 juta angsuran sekitar 2,4an ya. ya 23 sampai 24an dikali 47 bulan nah ini untuk XE Deluxe Family, Deluxe family 2010. Betul. kalau untuk cash dibanderol dengan harga 80 juta go cash nah. kalau untuk paket kreditnya DP 15 ansuran 2,3-2,4 2,4-an betul oh, murah ya betul ya. betul rekomendasi banget mobil mobil buat, mobil. buat buat pemirsa yang membutuhkan mobil MPV dengan kondisi terawat dan kita memberikan garansi Sip. mesin gitu. insya Allah mobil yang kita jual aman ya kalaupun nah. ada apa-apa datang aja ke showroom kita siap bantu selama itu pemakaiannya normal ya Nir, normal. ya normal mesin hmm. betul, betul betul betul betul Nah untuk yang selanjutnya nih Oh ya nir ini saya belum infol ah. ini pajaknya bulan 2 Februari tahun depan ya panjang ah, ya panjang banget, nih. panjang banget ini kalau nggak salah JUK itu daerah kabupaten-kabupaten ya? Tangerang. Tangerang Kabupaten Tangerang, Kabupaten, Tangerang. Kabupaten, Tangerang. Nah, ini kalau untuk peleknya nanti kita kalau ada buat normal normal kalau untuk peleknya kita nanti standarin sesuai dengan tapi Pelek racingnya, pelek racingnya Senia bawaannya dia. Bawaannya ya? Iya. Jadi insya Allah mobilnya benar-benar bagus. Baik. Selanjutnya kita ada nih, Nir. Apa Senia, Senia X I Deluxe. Bukan ini X. -X ini. Oh ya X. X Deluxe. Tapi sudah di upgrade model tipe G lo. Oh iya. iya. <laughs> ini mobil kayak Betul. Ini. Dia sudah reflektabel Nir. Oh. Sepiornya, oh. sudah reflektabel. Kilometernya pun baru delapan puluh ribu anir, iya, ya, sangat rendah. Tahun 2012 ribu ya, di mana pajaknya di bulan Maret sampai tahun depan, Masih panjang, panjang. panjang. Nah, tahun depan baru dua ribu baru bayar lagi. Betul, betul, dimana betul, betul. Ya? Untuk spesifikasi kendaraannya dia udah reflectable sudah refoklem ala Avanza G. Jadi mobil ini menolak tua. Nah, <laughs> Ya. Betul, kayak. kamu tapi rambut kamu sudah mencerminkan ketuaan. Ini, ini, ini di bleaching Bang. Oh, di bleaching. Heeh. Oh. Uh, uh, uh. Biar enggak uh, uh. ini apa namanya? hanya nah, candaan. Jadi di bulan puasa ini kita harus banyak Betul, ya, namanya, betul, betul. betul, betul. Hmm. Nah, untuk open price-nya, kita tanya nih ke Bang Deddy nih, open price berapa sih ini? puluh 95, karena ini udah upgrade ini ya, ya upgrade yang kita jual pun terlalu mahal. Mm -hmm. Untuk DP, di DP lima 15 juta, angsuran hampir sama, sekitar 2,8-an ya. 2,8? Oh, 28 delapan ya. 2,8-an kurang lebih. Mobilnya bagus banget, bener-bener bagus, aman, nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak. Terjamin. Silakan tes drive kilometernya delapan puluh ribu. delapan ini delapan puluh Betul. Pajaknya pun murah-murah nih, pajaknya dua jutaan, kurang jutaan lebih dua juta seratus sampai dua juta tiga ratusan. Yang kita jual, insya Allah mobilnya merekomendasi merekom ya, rekomendasi dan harganya pun merekomended buat wow, teman-teman semua. banget nih betul-betul. Oh, insya Allah harganya benar-benar. Bagus dah kita buka mumpung kalau yang mau proses kredit bisa langsung hubungin saya sebelum, atau menir. Iya, sebelum menjelang menjelang lebaran. Iya lagi. biasanya kalau udah 10 hari menjelang lebaran finance leasing tutup, tutup ya. Gitu, gitu. jadi nggak akan melayani kredit pun melayani di setelah, setelah lebaran. Jadi otomatis kalian nggak bisa mendapatkan mobil mumpung ada kesempatan Apalagi ya. lagi ada yang rencana mau pulang kampung? Betul betul, nah. betul betul betul betul ya. Saya info lagi R3 tahun 2013 GX Matic Betul, Warna merah DP DP 15 15 juta Angsuran di 3,1,50 juta 47 bulan kali 47 bulan DP 25 DP 25 angsuran 2,7an 2,7an Dikali 47 bulan Nah untuk Nah Frit Satu juga Wow Frit Frit eh. DP 20 juta nir Frit DP 20 juta Betul Frit PSD tahun 2010 dp20 juta angsuran 3,1 nambahin goceng doang dapat on Frit oh dp20 tuh iya dp20 juta angsuran 3,1 dikali 47 bulan 30. insya Allah mobilnya rekomendasi nggak ada masalah nah kalau untuk uh, ini Frit ada, ada yang khusus nih hmm. kalau untuk dp berapa biar, biar langsung dibalik nama nih Oh uh, dp25 estimasi saya DP 25 angsurannya beda-beda dikit, beda dikit, paling sekitar 33an tiga, iya. tiga tiga tiga empatan. Tiga empat. DP 25 ya, DP 25 ya. Tiga tiga DP 25 itu angsuran 33 34 tiga tiga sampai tiga an Langsung balik nama. Langsung balik nama, saudara-saudara, semua. Betul. mau mengambil mobil. Bang betul. Jadi aman, betul. Ya. betul, betul, betul, betul. Ada prei, PSD 2010 betul. dengan DP 20 angsuran 3,1 dan DP 25 sekalian balik nama atas nama debitur itu angsuran 3,3 sampai 3,4 betul nah untuk cashnya nih berapa sih Bang jadi keseprit nih 120 juta nego 120 juta nego nego Oh 120 juta nego ya yeah. nah pajak bulan bulan 11, 11 ya. panjang Oh, pajak hidup pulang. Nego halus nih. Nego halus. halus. halus. Jangan terlalu kasar. kasar ya? <laughs> Bulan <laughs> kebagian berarti nih. Bulan Ramadan dia. <laughs> enggak bisa ke beli baju. <laughs> Entar benar benar enggak bisa pulang kampung. Ii, gitu. kamu kan ke pajak kampung. <laughs> <laughs> Lupa saya. Nah, ada itu tadi ada R3 GX Matic 2013, Freed PSD 2010. CRV 2004 warna silver warna silver harganya 70 harganya 70 betul nego atau neti? nego halus nego halus dan honda city tipe VTEC 2007 ribu mm -hmm. kita jual tujuh puluh delapan tujuh iya honda city fitek dua ribu tujuh tuh betul tuh, mobilnya bagus bagus banget betul warna hitam ya menit. warna hitam insyaallah nggak ada pr tujuh juta nego halus betul ada Honda City tahun 2007 Honda City tahun 2007 tipe VTEC ya VTEC bertransmisi otomatis. pajaknya di bulan Maret panjang tahun depan untuk kondisi mobil maupun eksterior dan interior masih enak banget mobilnya masih segar Insyaallah bisa menjadi bahan rekomendasi juga nih bagus banget recommended banget kita jual 78 juta ya saudara. Untuk kredit bisa dibantu Untuk kredit DP 20 juta Angsuran sekitar 22 sampai 23an Kurang lebih Kurang lebih ya saudara. Murah kan Dapat City tahun 2007 Matic Ya saudara harganya benar-benar recommended buat saya Buat kalian semua Insya Allah menjadi bahan rekomendasi Baik Untuk interior dan eksterior akan ditampilkan Tadi ada R3 Fritz SRV 204 ada City Vitek 2007 ada Senia X Family 2010 dan Senia tipe X manual ya betul, yang betul. upgrader tipe uh, jadi Avanza tipe G tipe G 2012 itu Insyaallah barang-barangnya bagus. Rekomendasi dan recommended banget. Betul. Nier, di info tokonya kita di mana? Nah untuk alamat toko kita di Bursa Otto Palamsemi Blok A5 Nomor 2 ya ada di Mutiara Motor. Jadi agan-agan kalau mau ke lokasi ini tepatnya di Karwaci Bursa Otto Palamsemi Blok A5 Nomor 2 ya. Karwaci Tangerang, betul. Tiara motor tepatnya kontak personnya dengan kita, Dedi Rosadi. Ya, dan ini menir, saya dengan sendiri menir. Selesa adminnya Pak Dedi. Silahkan ya, nomor telepon Anda disebutkan di 0858. 08, aduh, saya lupa 08 151 47, 428 9791. ya 08151474289791. Dicatat ya, saudara, saudara. Ya, nanti ditulis di deskripsi. Di uh -uh. deskripsi nanti saya tulis juga. Betul, uh -huh. itu nanti bisa calling-callingan dengan saya. Kalau mau tanya-tanya. Untuk luar kota minimal 30% ya, Nir, ya dari harga OTR. Betul. Bisa. 30 tapi 30%. puluh mm -mm. 30% DP-nya dari OTR kredit. Dan ya? kita melayani pengiriman antar pulau. Bisa. Antar provinsi maksudnya. Antaw provinsi. Ada driver namanya Deden Dede Yang penting disiapkan aja ongkirnya. Ongkirnya. Iya. Betul. Kita nanti akan uh, mengkalkulasikan kalkul jaraknya jarak jaraknya ongkosnya, ongkosnya. Gitu. ada lagi deh hmm, saya kira sih cukup banget mungkin baik Bang Deddy mau ada tambahan lain cukup bagi saya uh, mudah-mudahan review yang saya tampilkan bersama menir mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan saudara, -saudara yang akan membeli kendaraan Betul. baik ini ya, Nir, ya? Iya. baik Uh, apabila ada kata-kata yang salah atau yang mungkin kurang berkenan dari kami semua, kami mengucapkan mohon maaf dan mohon dimaklumi. Iya. Kami tutup. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam Ramadan.